Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat dan informasi mengenai Bunda Lesti di SPOT TV Mengenai karya-karya idola kesayangan kita Alhamdulillah Bunda Lesti di nomor pertama, Rizky Billar di nomor kedua sebagai top artis Ini keren banget persahabat ya Yuk putar terus lagu-lagu Leslar di SPOT TV Buktikan kita bisa antarkan idola kesayangan ke luar negara Semangat warga Konoha Kita lihat persahabat ya Top artis Yang pertama Nama Lesti Kejora Yang kedua Rizky Bilar Yang ketiga ada Ayu Tingting -Ting. Yang keempat ada Ungu Dan yang kelima ada Maji Jamokhtar Semangat Rusia Lagu Bunda L Ini di posisi pertama Dan Rizky Bilar itu berada di posisi kedua Semangat warga Konoha Buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung dan mensupport karya-karya terbaik Leslar. Berikutnya, persahabatnya ini kebahagiaan pastinya untuk warga Konoha seharian tidak mendapatkan cedukan vitamin. Alhamdulillah, malam hari ini langsung disuguhkan oleh Papa B Video Abang L yang ketemu langsung dengan kembarannya. Aduh, masya Allah, banget ya, Abang L. Dan sangat-sangat benar membahagiakan malam hari ini Melihat keluarga kecil Leslar yang sangat bahagia Kita lihat juga persahabat ya, Kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat.ting arske Leslar Masya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah Akhirnya doaku dikabulin Mana ganteng banget lagi anak gue Aduh Masya Allah banget ya Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di antaranya dari akun Bung Larasati 14 mengatakan Masya Allah kok manis banget sih senyumnya Itu penasaran ama bantalnya atau mau lihat muka bunda yang ketutupan bantal sini Aduh Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan lain dari akun Syahidatul Syakila Masya Allah, tabarakallah. akhirnya kesayangan onti muncul juga Barusan lepas sholat ngomong dalam hati, semoga Al-Fatih muncul. Eh, baru aja buka HP, langsung muncul. Onti jingrak-jingrak kesenangan. Ya Allah, gini doang, saya udah senyum lebar, saking kangennya Luar biasa. Begitu banyak yang merindukan Abang El. Doakan, mudah-mudahan leslar selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. tahanti henti Selalu mendoakan yang terbaik Untuk Leslar Family Kemudian juga persahabatnya kita simak Sebelumnya di unggahan Bu Fir 3 jam yang lalu Virus Leslar memposting Sebuah jaket Leslar Entertainment Dan ada sebuah kalimat "au apa antu Bikin penasaran banget ya Bu Fir Dan kita lihat juga persahabatnya Di unggahan selanjutnya ada pertanyaan Bu Fir dikasih jaket Leslar ya Katanya tuh kita lihat Alhamdulillah, nyampe juga tuh Anu Bufir Alhamdulillah, kata Bufir Buat dipakai selama tim nanti tanggal 8 Desember Bismillah, dilancarkan semuanya Tim, amin, Masya Allah banget ya Tanggal 8 bakal ada kejutan juga untuk warga Konoha Kita lihat bersahabat ya di sini ada sebuah kalimat juga ada acara apa tanggal 8 ini sebuah pertanyaan agenda tim vi Lovers mau berangkat ke Cianjur menyalurkan bantuan tuh para sahabat ya mudah-mudahan niat baik dari kita semuanya dipermudah dan diperlancar amin kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam ini jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar baik